Sisi balik lagi bersama tongs hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini Khususnya pola slot gacor oleh besar ini kita juga akan berbagi info slot gacor hari ini Khususnya info slot gacor oleh besar ini Yacur, ya Oh ya hari ini kita bawa modal 122000 saja Hari ini kita akan mencoba berbagi pola slot gacor hari ini Khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya langsung kasih aja jadi 10 manual dulu ya surya Oh yang bertanya kita main dimana? Kita main di RT8 Bosku. Situs latar kacau tersolid. Sandero, jaga dunia akhirat di sini. WD berapa pun pas di luar. Lunas Bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan berbagai menyediakan layanan cek rtp game gratis. Relief keumpan jam per menit. Rejeki naik turun susu dengan Redmi. jadi pastinya yuk langsung kasih aja Terlebih-lebih untuk gacornya saya sematkan di pin komen di pincoman kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi info. pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini slot. karena di grup WA kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lomba besar ini maka yuk dibantu ramaikan grup WA ya, biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lomba besar ini setiap harinya buat teman-teman semua mas saya share setiap hari di situ ya ya jadi buat teman-teman semua yuk dibantu ramaikan grup WA ya, biar kalian selalu update pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini ya sloria ya. back to the game ya, ya kita tadi main di 1200 uh, Nah, di 2.400 langsung digaskan. Saya aja kita coba cari-cari bola-bola soldi gacor hari ini ya, seluruh. Khususnya bola soldi yang besar hari ini ya, seru. Ya, semoga kita bisa dapat Pola-pola mantap, pemanggil petir-petir melayu atas gelas kasih petir. Anjir, hijau dong, kuning bukan di situ kuning, bukan di situ kuning ternyata, tapi atasnya biru berarti cincin. Kesel bentar lagi turun, cuk. Hmm, pecah 19.000 tidak ada tanda tanda petir lah ini atas atas gendang petir lumayan kali 10 ya seluruh dua kali sepuluh hmm lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan galak juga ini petir di luar edis Olympus di RT 8000 delapan yes, ya. jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis relaf 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan right game itu sendiri maka dari itu ya langsung kasih aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komentar ya. sur di pin komentar kita juga ada link komentar WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lebih besar ini Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor universal hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot, slot gacor universal hari ini ya. Setelah karena cuma di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini. Setiap harinya buat teman-teman semua, maka dari itu di dibantu ramekan grup ya, biar kalian selalu update pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor universal hari ini ya, bosku. Aduh back to the game ya kita belum ada tanda tanda petir anjir ini kok lagi sering buat keluar sih ya tuh nah, ngerasa enggak sih kalau itunya lagi sering buat keluar tapi di bed-bed-bed 4.800-2.400 gitu sering keluar. Eh dong uslah Tirbatir mantapmu yang pecah nyampe kebun lagi dong kayak kemarin loh dua hari lalu kita lumayan dapat dapat CPJP mantap cuh jadi kendang itu pecah bisa nyampe 120 ribu co. aku pun kaget, wah aku pun kaget berapa sih 2400 ratusan kayaknya, ya, aku pun kaget itu pecah sampai segitu anjir walaupun cuma petir biru eh petir hijau ya langsung aku kunci pecok, pecahnya nyampe 120 ribu.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 Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor online besar ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor online besar ini. Slot karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor online besar ini. Setiap hari yang buat teman-teman semua maka dari itu yudiban bantu ramaikan grup PA biar kalian juga tahu.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 di RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini ya olimpus hari ini, ha, ini ya, seluruhnya karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu you dibantu bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh ya seluruhnya yuk back to the game nih kita dapat free spin di bet 4800 apakah bisa meledak-ledak mantap kita lihat dan saksikan bersama ya bosku biru dulu anjir nggak mau tuh, aduh cincin kurang satu, kuning anjo, dede ya biru jadi kuning boleh tuh, aduh merah tuh, aduh gendang jadi yo hijau eh kuning dulu dong aduh malah hijau yang turun kali dua tuh tuh, adu. dong kuning jadi mantap merah ikut seru seru merah tengah tiga set mantap tinggal biru atau enggak ungu uh, tuan Anjir ungu mana di situ kira kuning loh hmm. adongus loh tapi ya. itu jadi hijau jadi dong anjir kurang satu anjir, kurang satu anjir kurang satu anjir, cocok cocok hmm. Adon, us, us lumayan kuning jadi sih kuning jadi mantap nih atas gelas kasih letir dong anjir kota terus yuk biru dulu boleh uh lumayan lah ya tambahan enak nih tambahan enak terus tambahan enak tidak dikasih tuh lumayan lah ya Ya, kita naik-naik 200-200 ribu yang apa-apa lah ya 250 hmm, CC. ini kita kelarin spin ini kita gaskon buy aja lah ya di 4800 kalau saldonya masih syukur masih lah ya daripada kita gabut Anda nah, tadi lumayan sih di di apa di luar susah cuma kita konek kali 10 pecah 25.000 doang itu itu doang geden JP JP mantap lagi pas sih harusnya nih ini pas nih ini pas nih. nih pas pas kita langsung kasih alin aja ya sur alin untuk semesta semoga bisa jbjb -jb mantap ya Sloria, ya. huh. nah, kita boy di 4800 ya, ya. semoga kita dikasih jbjb -jb mantap dius kasih paham kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap us kuning mantap yuk hijau jadi dong Aduh biru nanggung hijau nanggung kuning dulu jadi yuk merah boleh bunga boleh angel hijau dulu mantap yuk kuning ikut boleh-boleh yo, yo, yo kuning mantap yuk atas gelas kasih petir enak nih Bos lumayan lumayan walaupun biru nanggung soalnya kalau biru pecah itu gelas juga turun tuh so. yuk buruk lumayan nih yuk kuning dong kasih kuning yasep atas kuning kasih petir dong kasih kasih kasih kecil lumayan kali dua yuk kuning lagi boleh merah boleh merah dulu akhirnya aku satu kuning kurang satu baru lumayan layar 240.000 nih kayaknya tanda-tanda legit legit kita nih cuh biru boleh atas gelas kasih petir mantap yuk biru boleh yuk aku kuning cuh ayo masih kali lagi yos. kasih kasih aman sekaligus hmm, biru aduh tidak mau tuh biru dulu mantap yuk, hijau jadi dong hijau kalau nggak kuning nih kuning harusnya mau sih kuning harusnya mau aduh tidak mau coba lumayan layar seluruh tambah udah 12 masih 16 kali lagi Yus main biru jadi yuk kuning kalau nggak kuning kalau nggak hijau sih Hijau dulu ternyata, yuk ungu kasih dong ungu kasih dong mantap ungu kasih cincin dong cincin cincin cincin cincin cincin, kuning dulu boleh kuning mantap yuk kuning cincin jadi yuk atas cincin seperti lagi, lumayan merah masih jadi yuk biru masih kasih biru masih kasih yuk kuning Boy hijau dulu boleh hijau dulu boleh, gelas dulu bosku 44000 ribu cuh hijau pecah u 63 ribu cuh yuk lagi lagi lagi 63.000 ribu kali 16 lah tuh tuh empat puluh hujan, sensasional hmm, nih Bosku, hai, hai, hai, hai, kasih hai, hai, kasih hai, kasih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nih hai, hai, nih hai, hai, hmm, lumayan 1, yaitu ya kita bisa Jb jp mantep kita bisa langsung gas ke wdu saja karena kesempatan ini sudah terkalau as saya potong spin pamit undur diri by beslur salam jackpot ya seluruh utamakan WD utamakan profit.